Sosok manusia hitam kabur bertabrakan berat ke penghalang cahaya. Mata sedingin es lindung samar-samar memiliki jejak kebiadaban saat dia berdiri di depan sosok itu. Sementara tinju naga hijau yang berisi kekuatan menakutkan menuangkan tak terkendali ke sosok hitam gelap seperti badai. Bang, bang, bang. Banyak hantaman panas yang berdebar-debar terdengar dari sosok itu. Semua orang bisa melihat riak melingkar yang menyebar dengan cepat pada penghalang cahaya di belakang sosok hitam itu. Lindung saat ini persis seperti iblis gila, mauling, liu bai, dan yang lainnya juga tercengang ketika mereka menyaksikan adegan ini. Jelas, itu juga pertama kalinya mereka melihat lindung yang biasanya tenang ini bertindak dengan kegilaan. Riak energi yang menyebar dari tinju naga lindung membuat semua orang mengerti dengan jelas bahwa ketika tinju itu mendarat, bahkan lima tubuh Nirvana Golden Nirvana ahli tahap yuan akan mengalami kesulitan bertahan lama. Dalam menghadapi badai pukulan ini, lima ahli tahap Yuan Nirvana lainnya akan dihancurkan menjadi bubur berdarah. Kamu keparat, enyah. Tubuh Lin Langtian praktis diselimuti oleh kekuatan luar biasa itu. Dia bisa merasakan kekuatan yang menakutkan dengan panik menembus sosok gelap itu dan mengikis ke arah tubuh aslinya. Saat teror muncul dari kedalaman matanya. Mata-matanya merah saat dia berjuang dengan marah. Dia sadar bahwa jika Lindong terus memukul dengan cara gila ini, bahkan dengan jiwa bela diri melindungi tubuhnya, dia masih akan mati tanpa keraguan. Lin Lang Tian berjuang dengan semua kekuatannya, mengendalikan sosok hitam untuk memblokir serangan Lindong. Namun, mata yang terakhir saat ini merah padam, dan dia mengabaikan tangisan marah Lin Lang Tian. Yang dia lakukan adalah mengangkat tinjunya dengan cara yang tampaknya mati rasa dan dengan kejam menghancurkannya. He, kamu memang dari klan utama dan jenius paling memesona dari Lin Klan. Lin Langtian. Aku sudah mengingat namamu sejak masih sangat muda. Petik dua, Mata lindung merah padam dan jahat. Sementara tinju yang menakutkan menabrak ke bawah. Seolah-olah dendam yang telah ditekan dalam hatinya selama bertahun-tahun telah benar-benar meletus. Kamu adalah orang pertama yang aku benci. Ketika aku pertama kali memulai pelatihan. Satu-satunya tujuan aku adalah membunuhmu dan membuatmu membayar harga karena melumpuhkan ayahku. Petik 2. Kamu jeroan. Bagaimana kamu bisa tahu bagaimana ayahku mengalami nasib yang lebih buruk daripada kematian karena kamu? Bagaimana kamu bisa tahu berapa harga yang telah aku bayarkan selama bertahun-tahun untuk melampaui seorang jenius seperti kamu? Petik 2. pria muda kurus dan lemah dari gunung kecil di kota King yang memiliki keringat yang tak ada habisnya. Dia tidak memiliki spirit eliksa. Juga tidak memiliki sumber daya atau dukungan. Yang bisa dia andalkan hanyalah dirinya sendiri. Yang bisa dia lakukan adalah mengejar kejeniusan besar klan dengan cara yang kikuk dan keras kepala ini. Karena, dia adalah satu-satunya harapan keluarga kecil itu. Kamu hampir membuatku kehilangan keluargaku. Apakah kamu berpikir bahwa aku akan memberi kamu kesempatan kedua? Petik dua sudut mulut lindung terbuka, ekspresinya sangat ganas. Sementara matanya merah padam saat dia menatap Lin Langtian. tatapan ini membuat seluruh hati yang terakhir menjadi dingin. Karena itu, serahkan hidupmu padaku. Kamu sampah tangan kanan lindung mengencang sekali lagi ketika lampu hijau mengerikan melonjak, berkumpul bersama menjadi bentuk kepala naga di tinjunya. Kekuatan tinju yang tiba-tiba melonjak meledak di udara. Sebuah busur cekung yang tak terlihat terbentuk di bawah An lindong. Sebelum dengan kejam mendarat di sosok hitam. Retak, suara yang luar biasa dalam bergema. Saat murid-murid Lin Langtian menyusut dengan erat. Dia bisa mendengar suara retak tiba-tiba muncul pada saat ini. Ketika dia dengan keras menundukkan kepalanya. Dia melihat jiwa bela diri di sekitar tubuhnya mulai hancur dan tersebar. Pertahanan terkuatnya telah dihancurkan secara paksa oleh Lindong. Setelah kehilangan perlindungan jiwa bela diri, bagaimana dia bisa memblokir tinju naga Lindong yang menakutkan. Teror tiba-tiba melonjak keluar dari hati Lin Langtian seperti banjir. Saat dia melihat ke arah penampilan manusia yang menakutkan Lindong, dia tahu bahwa Lindong akan menunjukkan belas kasihan. Segera, tubuhnya bergerak sebelum jiwa bela diri benar-benar runtuh dan dengan cepat menarik diri. Bang, namun, tepat saat Lin Langtian mundur, Lin Dong tersenyum sinis. Tinju lain dilemparkan ke depan yang langsung menghempaskan sosok hitam itu. Selain itu, kekuatan Tinju yang tersisa menyapu, mengejar Lin Langtian dengan kecepatan kilat sebelum dengan ganas membanting ke tubuh yang terakhir. ur pasukan menyerbu tubuh Lin Langtian, menyebabkan dia memuntahkan seteguk darah segar saat tubuhnya dengan sedih mendarat di panggung pertempuran. Tanda 10 kaki ditarik di tanah. Lin Langtian merangkak dengan sengsara segera setelah menstabilkan tubuhnya. Sebelum dia bahkan bisa mengucapkan sepatah kata pun. Kekuatan menakutkan datang sekali lagi. Kaki seperti cambuk yang berisi kekuatan menakutkan dilemparkan dengan kejam ke bahu Lin Langtian seperti pemain perang. Retak. Setengah dari tubuh Lin Langtian langsung menyerah. Seluruh orangnya lumpuh di tanah. Saat dia akan berjuang keras. Cakar naga besar telah berdesing ke bawah dan dengan kuat meraih tenggorokannya. Lin Liang Tian berjuang untuk mengangkat kepalanya, hanya untuk melihat sisik naga mulai menarik diri di wajah Lindong. Saat ini, wajah yang terakhir dipenuhi dengan niat membunuh yang tebal. "Aku akui, Lin Lang Tian berjuang. Wajahnya benar-benar merah, tidak ada kemenangan atau kekalahan di sini, hanya hidup dan mati." Lindong menatap Lin Lang Tian. Keganasan di wajahnya berangsur-angsur pudar sedikit demi sedikit saat dia tertawa pelan. Dia tahu bahwa jika dia membiarkan Lin Langtian melarikan diri sekarang, kekuatan yang dia tunjukkan pasti akan menarik perhatian sekte super. Begitu ia memasuki sekte super, Lin Langtian akan menimbulkan ancaman besar terhadapnya dan keluarga Lin di kota yang kekaisaran Gritian. Lin Dong jelas tidak akan membiarkan hal semacam ini terjadi. Mata Lin Langtian berwarna merah cerah. Cahaya keemasan melonjak jauh di dalam matanya. Aku menyadari roh Yuan dalam tubuh kamu. Lindong menatap Lin Langtian dan tersenyum samar. Rasa dingin di matanya tidak bisa disembunyikan. Tenang, aku tidak akan membiarkan kalian melarikan diri. Lin Langtian merasakan hawa dingin menyapu seluruh tubuhnya ketika dia melihat senyum di wajah Lindong. Semua orang di puncak gunung menyaksikan adegan ini di mana kemenangan sudah diputuskan. Mereka segera menghela nafas lega. Tampaknya telah terbebas dari beban besar. Ekspresi sangat terkejut hadir di mata mereka. Pertempuran sebelumnya jelas menjadi pembuka mata bagi mereka. Kekuatan yang sangat liar dan keras dari Lindung sudah cukup untuk menyebabkan banyak lima ahli tahap Yuan Nirvana merasa kedinginan. Apa tubuh fisik yang kuat? Pakar dari Grid Desolate Palace di langit menatap Lindung dengan mata yang agak cerah. Sekte mereka menghususkan diri dalam pelatihan tubuh fisik dan kekuatan mereka sangat kuat. Ledakan kekuatan lindung sebelumnya telah jelas menyebabkan bahkan dia terkejut. Liu Tong menyaksikan adegan ini dengan acuh tak acuh. Dia bisa mengatakan bahwa lindung hendak memberikan pukulan membunuh segera. Dia ragu-ragu sejenak dan bersiap untuk mengatakan sesuatu. Meskipun Lin Lang Tian telah dikalahkan, dia agak luar biasa. Selain itu, Sepertinya ada beberapa misteri yang tersembunyi di dalam tubuhnya. Jika dia direkrut ke gerbang Yuan mereka, dia akan dianggap sebagai seseorang yang pantas untuk dirawat. Selama tidak ada yang mengaku kalah, pertempuran akan berlanjut sampai satu sisi mati. Saat ini, tidak ada dari mereka yang secara lisan mengakui kekalahan. Apa yang membuatmu cemas? Liu Tong. Namun, tepat ketika Liu Tong akan berbicara, Lelaki tua dari Sekte Dao itu tersenyum samar dan berkata. Bukankah pemenangnya sudah jelas? Liu Tong mengerutkan kening dan bertanya. Apakah ada yang mengakui kekalahan? Orang tua dari Dao Sekte menjawab dengan santai. Liu Tong menatap pria tua dari Sekte Dao ini dan tidak berkata apa-apa lagi. Dia samar-samar bisa mengatakan bahwa orang tua ini dari Dao Sekte tampaknya membantu orang itu bernama Lindong. Mata Lindong acuh tak acuh saat dia menyaksikan Lin Langtian yang sedang berjuang keras di atas panggung pertempuran. Namun, dia perlahan-lahan membungkukkan tubuhnya saat tangannya dengan lembut menekan bagian atas kepala Lin Langtian. "Lin Langtian, ini sudah berakhir. Bawa roh Yuan itu ke dalam tubuhmu ke neraka bersamamu." Undulasi kuat power Yuan berkumpul liar di telapak tangan Lindong, sementara ekspresi ketakutan melonjak di wajah Lin Langtian. Pada saat ini, dia bisa merasakan kematian itu sendiri. Lindong, jangan bunuh aku. Ini adalah dendam antara kamu dan Lin Langtian. Itu tidak ada hubungannya dengan aku. Selama kamu bersedia melepaskan aku, aku bersedia mengikuti kamu. Dan mematuhi perintah kamu. Petik 2. Sebuah suara panik tiba-tiba dipancarkan dari tubuh Lin Lang Tian sementara Lin didesak mengeluarkan Yuan Power-nya. Itu dari roh Yuan yang misterius. Mata Lin Dong acuh tak acuh. Dia hanya tertawa pelan dan perlahan menggelengkan kepalanya. Selamat tinggal. Lin Langtian. Dendam kami berakhir di sini. Lin Dong menatap Lin Lang Tian yang ketakutan. Tanpa ragu. Kekuatan dari telapak tangannya tiba-tiba meledak sebelum Lin Langtian putus asa dan mata gila. Retak. Suara patah tulang bergema dengan cara memekakkan telinga. Bersambung. Lanjut ke part berikutnya ya.